Parkit Holland adalah salah satu jenis burung parkit yang paling diminati dan populer di dunia. Ternyata, kepopuleran burung parkit Holland ini tidak hanya di Indonesia saja. Di berbagai negara lain seperti Amerika, Korea, dan Jepang, burung parkit Holland tak kalah populernya. Menariknya, parkit Holland dijadikan burung peliharaan di negara-negara tersebut bedanya jika di Indonesia burung parkitolan digurung di dalam sangkar tetapi di negara lain parkitolan dibiarkan di dalam rumah dan terbang bebas di luar kandangnya selain memiliki karakteristik yang menarik parkitolan juga mempunyai berbagai keunikan salah satunya apabila burung parkitolan dilatih dengan baik maka bisa menirukan berbagai suara atau dapat berbicara Keunikan lainnya Burung yang satu ini dapat memutar Kepalanya hingga 180 derajat Selain fakta menarik Yang dapat dilihat dari perlakunya Juga tersemin dari bentuk tubuhnya Burung parquetolan memiliki jari kaki Yang unik di mana berjumlah dua menghadap ke depan Dan yang kedua lagi Menghadap ke belakang berikut ini karakteristik burung parkit holand yang wajib diketahui terutama bagi anda para pecinta burung Ukuran tubuh burung parkit holand Karakteristik burung parkit holand yang pertama kali mudah kita lihat dari burung ini adalah ukuran tubuhnya Secara keseluruhan, parkitolan dengan jenis parkit lainnya memiliki struktur tulang yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada ukurannya. Burung parkitolan memiliki tubuh yang terlihat lebih besar jika kita bandingkan dengan burung lovebird. Ukuran tubuhnya sedikit lebih besar juga. Warna bulu burung parkitolan Karakteristik burung parkit Holland selanjutnya yang dapat kita lihat adalah warna bulu yang dimiliki burung parkit sendiri, mempunyai mutasi serta variasi warna bulu yang lebih beragam. Terutama, jika kita bandingkan dengan jenis burung parkit lainnya, untuk dapat membedakannya dapat dibandingkan dengan burung parkit lokal. Parkit lokal umumnya memiliki warna bulu seperti putih, kuning biru dengan corak hitam lain lagi dengan parkit tolan burung ini memiliki mutasi warna yang lebih kompleks tentunya memberikan warna bulu yang bermacam-macam karakteristik burung parkit yang satu inilah kemudian menjadi incaran orang untuk memeliharanya Tak heran, bila burung parkit Holland menjadi primanduna di kalangan para pencinta burung paru bengkok. Warna burung parkit Holland terdiri dari merah muda, putih, biru, kuning, hijau muda, bahkan tiga kombinasi warna sekaligus dengan warna bulu yang demikian. Pastinya, burung parkit Holland memiliki karakter sebagai salah satu burung yang sangat cantik. Jenis Makanan Burung Parkitolan Jenis makanan burung parkitolan juga termasuk salah satu dari karakteristiknya. Sebenarnya, kita dapat menduga dengan mudah jenis makanan burung parkitolan ini dari bentuk paruhnya yang bengkok. Untuk mendapatkan jenis makanan parkitolan juga tidaklah sulit. Tentunya juga tidak terlalu mahal. Burung parkitolan sendiri merupakan salah satu jenis pemakan biji-bijian, seperti jagung muda dan millet. Selain itu, burung parkitolan juga sangat menyukai berbagai macam sayuran seperti wortel, sayur kol, dan juga sayur bayam. Tak ketinggalan, dengan jenis buah-buahan yang menjadi makanan favoritnya, diantaranya buah pisang, buah apel, dan buah pepaya. Itulah diantaranya beberapa karakteristik burung parkitolan yang dapat kita ketahui. Tentunya burung ini menjadi salah satu burung yang cocok untuk Anda pelihara di rumah.